Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Saya akan menjelaskan sebuah situs yang bisa menghasilkan dolar. Saya akan jelaskan satu persatu, mulai dari cara pendaftaran, cara kerjanya, sampai ke withdraw oke kita jelaskan langsung ke situsnya nama situsnya adalah Tukatsa pertama-tama kita masuk ke google chrome oke kita masuk ke google chrome ini ya aplikasinya seperti ini bentar ya oke sebelum kita masuk ke ini kita ketik di sini dukatca.com uh, setelah itu pilih yang ada logo seperti ini ya langsung klik aja yang ada logo Tidak. seperti itu maka tampilannya akan seperti ini untuk pendaftaran sendiri kita bisa langsung ke saya ngidap ya ke sini ya nah kita klik yang itu nah di sini dimintain email, password dan konfirmasi password terserah kalian mau email atau akun facebook atau akun google ya kalau saya pribadi menggunakan akun google nah tampilannya seperti ini setelah kita mendaftar ya oh iya untuk pertama kali, kita mendaftar. Nanti ada konfirmasi melalui email, ya. Mohon dicek emailnya setelah masuk. Seperti ini, bagaimana sih cara kerjanya? Oke, untuk cara kerjanya, pertama kita klik yang ini: start work. Oke dan yang ini ini saldo kita Untuk pengaturan alamat walat ada di sini juga ya. Kita klik yang ini aja. Nanti di situ akan diperintahkan untuk memilih salah satu koin. dimana koin itu nanti untuk pencairan saldo kita. Jadi dolar ini nanti akan di convert ke koin yang kita pilih Untuk alamat walletnya Terserah pilih yang mana aja Indodax, Binance, atau Tokocrypto, atau di Metamask Terserah kalian Oke pertama kita mulai cara kerjanya Kita klik start work Nah, kita klik yang pojok yang ini ya. Kita klik aja. Oke, memang agak lambat dia. Ya. Saya saranin untuk jaringan, jangan yang lemot kalau lemot biasanya dia tidak connect kok lambat ya lambat ya nah seperti ini ya tugasnya kita hanya memecahkan kode CAPCA ini saya kasih contoh yang ini ya ini H Y S 2 R 7 R7 Oke Kita klik yang hijau Kalau umpamanya kita tidak bisa membaca Kita klik yang biru ya Kita klik yang biru Kalau kita tidak bisa membaca Kita klik yang ini Kalau kita Oke Kita setuju Maka kita klik yang tadi Saya ulangi lagi Nah yang ini 9, M Z 2 apa ini 3 ya 3S oke okay. oke okay, bisa ya saldonya masuk 0,0026 kira-kira seperti itu ya nah biar penghasilannya lebih besar kita kita menggunakan sebuah software. Di sini ada softwarenya ya, khusus Android, Windows, atau Telegram juga ada. Kita cari di dashboard. Oke, yang di bawah ini. Nah, yang ini adalah botnya ya ini untuk Windows, ini juga untuk Windows, ini untuk Android, ini untuk Chrome oke okay. kalau kita menggunakan HP Android, kita gunakan yang ini klik aja, otomatis akan terdownload sebuah aplikasinya nanti setelah di download, nanti kita diminta login ke aplikasinya untuk login Jangan lupa kita copy yang ini ini kita copy ya nanti setelah kita copy kita paste di Hai uh, di software yang kita download tadi Hai contoh softwarenya seperti ini sebentar ya oke okay. Nah, seperti ini sopirnya. Aplikasinya nanti seperti ini. Nah, kita klik. Nah, sebentar ya. Nah, nanti kita yang tadi kita copy, nanti kita paste di sini ya. Di sini ini yang tadi saya copy. Setelah kita paste di situ. Langsung kita klik login. Nah, tinggal start work aja. Untuk start work, tinggal kita klik yang warna hijau ya. Langsung. Nah, seperti ini. Kalau di sini lebih besar ya, penghasilannya daripada di websitenya. Oke, kita langsung ke cara withdrawnya. Nah, untuk withdraw sendiri cukup mudah ya. Untuk withdraw kita tinggal klik yang ini Tinggal klik yang ini ya Setelah kita klik yang itu tampilannya akan seperti ini Sebentar Nah inilah tampilan layar untuk withdraw Ini ya ini hasil withdraw saya. Nah, alamat walletnya kalau belum diatur untuk pengaturan alamat wallet ini, untuk pengaturan alamat wallet karena saya sudah mengatur alamat wallet, jadi punya saya udah tampil ya alamat walletnya di sini. Nanti teman-teman tinggal klik yang eh, ini ya, pengaturan alamat walletnya setelah diatur kita tinggal uh, withdraw saja oh iya teman-teman untuk withdraw minimal 0,25 dolar minimal kita punya 0,25 dolar ya untuk withdraw waktu withdraw uh, 24 jam otomatis masuk ke wallet kita ini hasil saya ini sudah terbukti membayar ya oke semoga bisa dipahami semua ya kalau ada yang belum paham ingin ditanyakan silakan komentar di kolom komentar di bawah ya nanti nanti uh, Linknya saya sisipkan di deskripsi di bawah Oke terima kasih teman-teman Sampai berjumpa lagi di video berikutnya